Oke, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 9 dari 26 film India terbaik versi penggemar Bollywood. Sekarang saatnya kita bahas posisi 10 sampai 12. 10 Tanu Weds Manu Return 2015. Tanu Weds Manu Return adalah film komedi romantis India yang merupakan sekuel dari film tahun 2011, Tanu Weds Manu. Empat tahun setelah pernikahan mereka, sepasang suami-istri mengalami tantangan yang menyebabkan keruntuhan pernikahan mereka. Suaminya kemudian mengembangkan perasaan terhadap seorang siswa muda yang terlihat seperti istrinya. 11. Bajrangi Baijan, 2015 Film India terpopuler berikutnya adalah Bajrangi Baijan, dibintangi oleh Salman Khan dan Harshali Malhotra. Film India ini tayang pada tahun 2015 ini berhasil menjadi film terpopuler kelima sepanjang sejarah dengan perolehan 46,43 juta USD. 12. Dangal, 2016 Film India terpopuler saat ini adalah Dangal dirilis pada tahun 2016, Dangal menceritakan tentang kisah seorang mantan pegulat Dangal yang melatih kedua anaknya untuk menjadi atlet Dangal profesional. Film ini mampu meraih penghasilan sebesar 250 juta US Dollar. Sekian video tentang 26 film India terbaik versi penggemar Bollywood ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.